Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar, walillahilham Kalimat takbir adalah serangkaian kalimat yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan biasa diucapkan oleh kita sebagai umat muslim pada saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha Takbir Hari Raya biasanya diucapkan sejak malam sebelum Hari Raya dan terus dilantunkan hingga Hari Raya tiba Takbir Hari Raya memiliki arti yang sangat penting karena selain sebagai ungkapan syukur atas nikmat kemenangan setelah berpuasa dan beribadah selama sebulan penuh, juga sebagai ungkapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa mengingat dan mengagumkannya dalam setiap. Aspek kehidupan takbir hari raya juga menjadi salah satu bentuk perayaan dan kegembiraan dalam menyambut hari raya yang istimewa. Makna dari kalimat takbir adalah mengakui, mengagungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak terbatas dan tidak terukur oleh manusia, dengan mengucapkan kalimat takbir, kita diingatkan untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkannya dalam setiap aspek kehidupan. Hari Raya Idul Fitri, atau yang sering juga disebut Hari Lebaran, adalah hari raya besar umat Muslim yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sesuai dengan kalender Hijriah, Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. <tuh> Hari Raya Idul Fitri memiliki makna yang sangat penting bagi kita, yaitu sebagai momen kemenangan atas diri sendiri dalam mengalahkan hawa nafsu dan menjaga kesucian jiwa selama berpuasa. Makna dan motivasi yang dapat diambil sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kita, diantaranya antaranya hari raya Idul Fitri sebagai hari yang penuh dengan kegembiraan dan merayakan kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Kemenangan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang dan berusaha dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya di kemudian hari. Perayaan Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen yang sangat penting untuk mempererat hubungan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan antara sesama. Hal ini menjadi motivasi untuk saling bermaafan. Meminta maaf dan memberi maaf dari semua kesalahan adalah bentuk dari saling memaafkan untuk memperkuat tali persaudaraan. Hari Raya Idul Fitri juga menjadi ajang untuk memupuk rasa toleransi dan menghargai perbedaan terutama dalam hal agama dan budaya hal ini menjadi motivasi untuk memperkuat kerukunan dan harmoni antar umat beragama serta mewujudkan perdamaian dalam masyarakat Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen yang tepat bagi umat muslim untuk merenungkan diri dan memperbaiki diri agar dapat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik diantaranya meningkatkan kualitas ibadah merupakan salah satu cara untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya misalnya dengan menambah frekuensi atau intensitas sholat, membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, dan berbagi ibadah lainnya. Memperbaiki hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat sekitar juga menjadi cara yang efektif untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat tali persaudaraan, menyelesaikan konflik yang belum terselesaikan dan memperbaiki perilaku yang kurang baik meningkatkan amal sosial juga menjadi cara yang baik untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya hal ini dapat dilakukan dengan mem memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang yang membutuhkan Terutama pada saat perayaan Idul Fitri Dengan demikian Hari Raya Idul Fitri Menjadi momen yang sangat penting bagi kita Untuk introspeksi diri Dan memperbaiki diri Secara berkelanjutan Memperkuat iman tali persaudaraan memupuk nilai-nilai kebaikan dan toleransi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya amal dan ibadah dalam kehidupan semoga perayaan Hari Raya Idul Fitri ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua